Hello dan Assalamualaikum bersama saya Sofone Kembali kita semula dalam Sofreact Aku tak boleh, tak boleh tahan dah ni Okay kita di episode last Untuk season 2 Agent Ali tanpa buang masa Jom Zain dah turun padang let's go Ada ke orang boleh halang dia nah, Kita tak pernah tengok power dia kan Ooh. Power dia macam Iris Tapi Tak perlu Iris pun Ya yeah. Gila Wuuu Woi Kau tengok tu Wuuu Dia dah baca nampak baca, Dia baca future Future Oh my god Ya dia betul kan Setiap langkah dia What the heck is this Sekarang dia execute Wah Alright Lawan ni best ni Ya sebab sekarang Uno dah ada ni kan override eh So memang Prediction lawan prediction lah kan, ni Orang aku tu dijangka dijangka Aku, dijangka. aku, aku baca semua serangan kau Okey, Dah ready berjauh dah Aduh orang lain pula auto oh, bingatang tu kot Robot tu lah Robot yang labah-labah tu Moon. Siapa? Kau oh semua ni First time kita tengok Alright First time kita tengok apa singko. Tapi itu je dia boleh buat air pistol je Tapi kuat jugalah Pistol je Aduh Kena juga semua Santai lah comot Ambil dia tablet Dia tak ada tablet dia tak function Tak boleh pakai let's go Masanya telah tiba Untuk kita pakai atlas Oh dia bagi kat Iman Pakai, pakai, pakai Rudy, pakai. Pa pakai Rudy Rudy kalau pakai memang OP. Dia dah la memang OP. Tak perlu aku waste tenaga lagi. Bukan. Cuma aku dah faham corak pelawanan Iris kau. Karap, aku dah sedia. Oh, dia dah download. Uh, oh, dah baca weh. Dia dah dia dah kira semua possibility. Serangga Uno. Itulah kelebihan Zin. Gila. Tadi tu sepatu-patu dia nak baca je, weh. Oh. Alright, balik-balik ke sini. Okay. Done. Alright, tinggal dia ni pula. Yelah, sebab Atlas, kan? So dia orang memang synchronize eh. Kan? Bergerak serentak. Apa Uh, tahan weh. Oke, okay, pedang jatuh dah. Ah! Terbuka toping dia. Tunggu apa lagi? Teruskan! Sita camp je ya, kan ha. Aku takkan ulang kesilapan yang sama Oh, Mungkin waktu dia Diorang terburu-buru Ataupun diasuk dengan ini ni Teras lain ah, Kita tak aku. tahu full story lagi Ya ke ni Aku tak percaya weh Aku dah cakap Aduh Bunuh memang tak, tak boleh diselamatkan dah weh ha, Zain terlalu percaya pulak Macam mana bila datang pedang tu ada pedang lain ke? Oh, okay ada pedang lain. Ah. Ya. Yeah, again. Tapi kali ni kawan-kawan dia akan rasa juga. Oh no! Iris Override versus Override Mode. Yang lain pula. Nampak dia baca juga nampak. Oh my god, Override Mode versus Prime Mode wey. Okay? Okay. Oh, Okay Alisha? Alisha, jangan. Kena join juga, kena join juga. Tapi kena attack Atlas? Ah, tak maksudnya? Tak, tak serang dia. Sebab dia Atlas, ai. Kan? Sebabnya so, dia di-detag, siapa lawan, siapa siapa yang kawai? Woah! Oh, tengok Alisha. Come on, ayuh joinlah, joinlah, join, LA. Join, LA. join, join, join, join. Macam mana nak faham? Jangan fikir. Buat aje. Tidak mengikut refleks. Yep, semua maklumat yang kita perlukan dah diterima melalui atlas. <coughs> Tapi dia ni memang kuatlah. Huh? Hmm. Okay Dah tak ada dah dia punya pedang Eh ada seorang lagi Moon Siapa tu Oh Rudy Lupa lupa lupa Rudy ada ni kan Camouflage Aku asyik lupa je nah, go, let's go Oh dah complete dah Satellite weapon Hah? Siapa? Zin. Oh, dapat buff daripada Oh, dia lah kan. Bawa kawan kawan kamu. Justru bawa kan. Oh, no Zin. Cepat. Kan halang dia dari mengawal. Oh, this plane. is bad. Erisha. Jalankan protokol. Kegas. Kegas. Oh, <laughs> no. sungguh mengharukan. Yelah kan eh, datang balik kan eh, Revolve what Apa Revolve surround kan eh, Ulang balik sama macam apa kejadian dulu Matah Academy meletup Itulah objektif dia Uno berjaya dapat objektif dia Kita tak sure dia mati ke tak Alright Zain macam mana mati kita Kita semua dia mati lah Mati lah kot In honor Ha, oh, this is sad weh. Ah. Baru je nak kena zin weh. Dia ibarat mentor dia lah kan. Dia kan Dia kan yang pertama Sedih Sedia. Dia menangis ke? Oh. Ku start video tengok Ali Syah menangis weh. Uh, first time kita tengok Alisha menangis weh, tak boleh lah aku, aku Is this too sad we? Dan dia pun dengan apa? Uno kan Dia pun tak percaya lah kan Oh this is sad we. Tengok ni, aku menangis kot Aku tak boleh kalau tengok Alisha menangis Sebab dia tu stronger lah right? Apa benda yang kamu buat ni? Kosong markah. Uh, ish, kau la ni. Tak leh harap. Hmm. Ya. Yeah. Boleh kau let's go. Projek dia orang berjaya. Kita tak boleh putus asa sekarang. Kita kena teruskan perjuangan dia. Jadi, kau ikut tak? kebolehan dia sudah banyak meningkat berbanding dulu. Saya rasa dia berpotensi menjadi antara ejen yang terhebat. Ya, yep. itu sudah tentu. Kan dah memang dalam darah dia. Apa? Ha? Darah dia? Ejen? Wait a minute. Dia ada dia ada related dengan ketua teras ke? Dia ada related dengan guns ke? Ataupun bapa dia dulu pernah Okay, aku tak ada nak... Bagi persoalan apa. Tak apa. Kita tunggu je lah season 3. Nanti aku react. What a good season. Okay. Itu je aku boleh cakap. What a good season. Alright. Development daripada dia masuk akademi. And then. Akademi itu semua toxic. And then kerja sama Macam mana. Macam mana. Ali develop kerjasama tu. Dia cipta upgrade untuk diri dia sendiri. Atlas. Lepas tu. Last. Tak tahulah. Aku tak tahulah. Rasanya season ni. Boleh kata every episode. Memang. Lain lah daripada season 1. Memang dia betul-betul. Story kali ni banyak betul diceritakan. Ah, Maksudnya. Plot tu. Memang sedap. So itu je lah. Yang aku nak cakap pasal scene tu. Orang dah tengok aku menangis tadi. Aku real memang sedih gila. Okay. Sebab. iyalah, Aku sedih lah. Pasal Zain tu mati. Memang aku sedih. Tapi. Bila aku tengok strong girl. Strong character macam Alicia. And dia sedih. Dia menangis sebab tu kan. Nah, sebab tu aku macam. Tak boleh lah. Aku break lah kat situ. Tak boleh lah. It's too much. Nasib baik lah. Nasib baik dia tak letak flashback tu waktu apa Alisha tengah tengok nama-nama kan, pahlawan semua. And then dia letak flashback. Kalau dia letak flashback kat situ aku memang lagi teruk aku rasa. Okay. So season 2 memang hebat. Bravo. Itu je lah untuk kita punya reaction. Agent Ali season 2. Kalau korang nak aku react season 3 macam biasalah. Korang dah tahu apa nak buat. Korang like. Korang subscribe. Kita akan jumpa di season 3. Assalamualaikum. Dan bertindak segera. 拜拜